Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan men video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Roket Long March 7 dengan robot kapal barang Tianzhou 6 lepas randas dari pusat satelit satelit Labu 10 Mei, pukul 9.22 EDT. Tianzhou-6 sedang menuju ke Tiangkok berbentuk T yang selesai dirakit Cina di orbit terendah bumi akhir tahun lalu. Peluncuran tersebut berhasil mengirim pesawat ruang angkasa ke orbit yang telah ditentukan. Tianzhou-6 dikemas dengan pakaian, air minum dan makanan untuk ku Tianggung saat ini, tiga astronot dari misi Tianzhou-15 serta astronot Tianzhou-16 masa depan. Tianzhou 6 membawa 1,7 ton propelan, 1.540 pon atau 700 kg diantaranya akan dikirim ke Tiangong. Infus bahan bakar akan memungkinkan poster terdepan untuk terus mempertahankan orbitnya. Tianzhou 6 menandai misi pertama untuk versi baru dan lebih baik dari kapal barang robot Cina, misalnya segmen cargo berterkenalan, Tianzhou dapat menampung muatan sekitar 1100 pound atau 500 kg lebih banyak daripada interaksi pesawat luar angkasa sebelumnya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Cina berhasil menuncurkan pesawat luar angkasa Tianzhou-6 ke orbit dalam misi stasiun luar angkasa Tianzhou. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya